Pelang pelang ku rasakan. Separi ku pejamkan mata ini mengarahkan ke arah hayalan dan hayalan menyimpulkan aku tak bergantung kepada harapan aku berjalan dengan I think Jenis Yang jelas tak gila Yang jelas tak gila Aku rasakan nyaman Aku rasakan nyaman Aku rasakan nyawa Realita ku hayalan Ekaipur ku harapan Realita ku hayalan ku harapan. Realita ku, hayalan. ku harapan. Realita ku hayalan harapan. ku Realita hayalan Yang jelas, tak gila. Aku rasakan nyaman, aku rasakan nyaman, aku rasakan.